selalu cinta ku dengan tak rasa Sesayang se do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 Ah cukup terakhir cuma kau saja di hati satu langkah saja takkan menyinggir saya dengan kau punya rasa nikmati jangan dengar setan bisik di kiri anggap saja angin lewat dan jauh pergi saya cuma orang biasa tapi jangan ragu soal cinta kau akan selalu saya jaga dengan sepurasa yang ada Tetap setia ku wanting doa tanpa ku cinta si hati susah cinta biasa ku terima Percaya kau bahagia Ku pakai pelangi hiasi hari Pengang janji jangan ku ingkari Satra berhenti terus saja nih Terima kasih kau sudah datang lengkapi yeay, Tutup mata dan coba kau dengarkan Curahan indah ini yang sa berikan selalu cintaku dengan kapu rasa Sasayang kau dengan hati yang biasa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 Sederhana tapi yakin hati saja jaga sampai di hari tua selalu cinta kau dengan sapu rasa Sesayang kau dengan hati yang biasa Sesayang kau orang lain bukan Cinta sederhana jari jari